Guys, yuk kali ini temanin aku ngreaksiin tentang cara menanam okra merah. Oke gimana? Begini? Hari ini kita terus akan belajar menanam, menanam buah terus. okra merah. Untuk benihnya saya pakai biji dari sisa panen sebelumnya. Langsung. Okra merah oh, dia udah udah nanam sebelumnya, terus sudah sempat panen juga bijinya disimpan kemudian ditanam lagi. Oke, jadi beli biji cukup satu kali. Langsung saja kita semai bijinya di tanah, lalu disiram setiap pagi. Ini okra. Disemai dulu, habis itu kalau udah tumbuh. Okra merahnya kecambah. setelah satu minggu sudah mulai kecambah semuanya. Ini okra merahnya setelah. Ini udah tiga hari, sudah satu bulan dia udah. Agak gede ya, guys. Batangnya juga, daunnya sudah mulai lebar. Nomor satu bulan sudah mulai besar-besar. Jangan lupa diberi pupuk guano organik, cukup seminggu sekali saja. Jadi, setiap satu minggu sekali itu dikasih pupuk guano organik. Ketika mulai berbunga, kita beri tambahan pupuk gandeng. Oh, sama kayak yang lain juga, guys. Ketika udah berbunga dikasih pupuk ganda silb biar bunganya ini tidak rontok. Oke okay, okay. B supaya bunganya tidak rontok dan buahnya banyak. mau oh, biar buahnya juga banyak, guys. Di per minggu itu disemprot ganda silb supaya buahnya banyak dan bunganya tidak rontok. Okay. Setelah umur 80 hari okra merahnya sudah siap dipetik dan dipanen untuk dikonsumsi itu bentuknya seperti Wah, udah bagus banget. Umur 80 hari udah bisa panen. Jadi nggak sampai 3 bulan ya, guys. sudah panen. Seperti ini, panjang-panjang seperti jari wanita yang lentik. Untuk cara Nanti. konsumsinya, okra ini bisa digoreng crispy dengan tepung atau ditumis. Oh, iya, iya, iya, guys. Jadi bisa digoreng, bisa di... Apa ini, dipuat, apa ini? Tumis biasa. Dilala pun juga ini. Ditumis, guys. Jadi ditumis biasa bisa di goreng crispy juga bisa Nah, hmm, rasanya enak banget manis-manis dan sedikit hambar itu tadi video reaction tentang menanam okra merah terima kasih buat yang sudah menonton